sebelum kalian melanjutkan kalian menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe, dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan, terima kasih yo up, bro, up, up? selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue semuanya oke okay, ya, yeah, kawan-kawan semuanya pada hari ini gue bakal main game dengan, ya kawan-kawan semuanya oke ya kawan-kawan, gue bakal mainin game dengan ya, okay, ya, ini, dan by the way, sebelumnya gue itu mau record game GTA San Andreas mod Superman ya takkan tetapi, game nge-crash dan gak bisa dibuka lagi jadi, aduh, itu... <laughs> GTM memang gitu ya, kawan-kawan. Jadi, gua main bakal main dengan ini aja, ya kawan-kawan. Oke, okay. nah, oke, okay. dan ini adalah game yang uh, seperti genrenya itu, seperti Granny yang kemarin pernah gua mainin juga, ya kawan-kawan. Dan gua masih belum berhasil, itu ya, Granny itu gua males gitu ya, ngelurusinnya, ya kawan-kawan. Oke, okay. dan langsung saja kita bakal main dengan, dan sesuai judul video ini, ya kawan-kawan, gua bakal beritahu kalian bagaimana caranya download dengan ini secara gratis, ya kawan-kawan. Eh, tapi tunggu dulu, gua bakal mainin gameplaynya dulu, jadi nanti pada uh, pertengahan video atau akhir video atau terserah gue ngeletakinya, nanti gue bakal beritahu kalian cara ngedownload secara gratisnya ya kawan-kawan, -kan. jadi bagi kalian yang mau tahu caranya bagaimana download gratis dengan ini, kalian harus nonton video gue sampai habis dulu ya kawan-kawan -kan. semuanya, dan jangan lupa di like sebanyak-banyak juga ya kawan-kawan, -kan. oke langsung saja kita bakal mainkan denan Oke okay, start, oke okay, kita bakal klik startnya, oke okay, dan ini dia kita bakal ambil isi atau normal ya, normal aja deh ya, oke okay, ini English, jangan Espanol ya, itu bahasa Spanyol nanti, oke okay, continue, oke okay. see here's everything you do, oh duh, dia bisa mendengar apa yang kita eh uh, lakukan, lah, pokoknya sikit what what woah. Day 1, aduh nyaring banget lagi di telinga gue, anjay Oke okay, tadi gua udah habis setting-settingan ya Oke okay, dan di sini dia, apa ini I am Edward Gracia And I am going to be good Wah Loh, kok beda ya Gue, uh, by the way Download uh, game ini gua ngelihatnya dari si Miao auk ya kawan-kawan Dia itu adalah youtuber yang Waduh, kalian pasti tahu dah ya Dan dia bukan Edward Grazia ini loh Lo kok beda ya kan Gon -kan? Atau ini seharusnya beda ya Update-nya ya kan Gon -kan? Dan ini padahal sama ini Biar watinya sama Biar watinya apa atau apa namanya sih Big locker Oke okay, kita klik Oke okay, kita bisa Oke susun mic kayak gini ya kan Gon -kan? Oke okay, dan kita bisa jongkok Oke okay, kita jongkok ini bisa ya kan Oke okay, mantap Oke, okay, dan kita kayak iya seperti Granny juga kita harus keluar dari sini gitu kan. Ini old book, oke okay, buku tua. Ada apa? Uh. Eh, suara apa wih? Suara apa tadi ya kawan-kawan? Oh malu. Oh tidak. Ada suara apa tadi? Ada keras-keras. Kita, kita buka ya. Halo, lo lo oh my lord, uh, ulu uh, lo? lari lari lari lari lari lari kita jongkok, jongkok, jongkok jongkok dongok, oh my god, aduh, aduh, semoga enggak tahu sih, dia, aduh, enggak tahu sih, harusnya enggak tahu, harusnya enggak tahu dia, kita berada di sini ya, oh oh, bawa-bawa, oh kursi bawa, bawa. oh, di... Oke, okay, oke, okay. mudah ya? Biar waktunya sama, loh ya, kawan-kawan I am Edward. Oh, berarti namanya mungkin beda-beda, ya, kawan-kawan Oke, okay. I'm Edward Garcia, and I'm going to be good. Aku akan menjadi lebih baik, katanya. Apa nih? Oke, okay, kau sini, ya? Gua nonton kemarin, itu meow. Cuma nonton di awal-awalnya doang, ya, kawan-kawan Wanjir, wooo, manur, wooo, wooo, wooo, Uh, lari sih, lari wey. Lari, lari lari lari lari. Oh my lord. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Eh jangan ke atas, jangan ke atas. Kita ke bawah dulu dah. Kita keliling-keliling di bawah dulu. Oh Ah oh, little locker. Ah oh, little locker lagi. nggak bisa sembunyi kita di sini. Uh oh, anjir. Ada lagi. Lari mamangsa. Asalamualaikum. Lari. Oh Aduh dudu, Aduh doh. Oh itu bisa dibuka ya videonya. Oke, lari lagi Lari, cok Lari, cok Oh my god, masih suaranya Tum, tum, tum, tum Tum, tum Oh my god Oh my god Dia pasti ada belakang sana Ini tembus kemana sih? Oke, ber kita berada di sekolahan ini ya Kok kayak drop Drop di drop Ya Gak ada gunanya, anjay Gak ada gunanya ya, kawan-kawan. Ini apa juga nih? Anjir, oh my god, lari-lari, oh ada suara cicak kakinya ya, lari-lari, sekuat tenaga, mana dia? Ya, nggak gak ngejar, mana dia? Sini lo gua hadapin anjay, oh my god, oh my god, kecut sekali gua anjir, oh sini tadi tembus ya, jadi dia mungkin sini nih, eh ini tadi, oke okay, kita bakal masuk ke sini lagi ada pukul lagi, tak ada apapun, tak ada apapun di sebelah sini, jus ini ada bunga nggak ada apa-apa, mana dia tadi, oke, okay. please, ini gua ngapain gitu kan, dia di sebelah mana nih, eh, oh kita bisa zoomin di sini ya. Oke, okay. kayaknya tadi ada dicakakinya dah. Ini apa nih? Uhuh, uhuh, uhuh, nggak ada apa-apa ya? Is Aduh, ada maham lagi. ada dua suara dia hama aduh beneran gua merinding anjir gua bukain semuanya siapa tahu oh my god oh my god oh my god big blocker. oke bentar ya gua setting-setting dulu nih sensitivity-nya ini loh. Nih sensitivity-nya ini gua kurangin loh kok gua kembali ke sini ya i am daniel anderson oh memang beda setiap game beda nih gua tadi kan ini terus Paus, gue klik menu lagi. Nah, kembali, Loh Loh lo lo lo. Masa gue ngulang lagi kayak gitu ya? Waduh, kayak gitu ya? gamenya gak nya nggak ada kontinu gitu ya? Pokoknya kita udah explore di lantai satunya. Oke, kita continue lagi. Ini berarti kita namanya beda lagi. Oke, tadi di pintu-pintu situ udah nggak ada ya? Oke, kita bakal bukain semuanya lagi ya, kawan-kawan. Semoga disitu ada kunci-kuncinya nih. Ayam, billy, jonas, wah, jonas lagi, <laughs> aduh, anjir wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, bala bala wajir, wajir, eh, mana wajir, mau wajir, lu? mau wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, lari wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, wajir, aduh wajir, wajir, wajir, wajir, hari kedua ya kawan-kawan, gue nggak tahu ini dia ini berapa hari gitu loh oke okay, kita jalan sini lagi, jalan sini lagi ketemu lagi nggak? Ah nggak bisa, nggak bisa, sensitivitynya udah gue kurangin, sini udah dibukain semua tadi ya nggak ada, apapun, ada lagi nggak ya yang bisa kita buka-buka kayak gitu ya? Aduh jejak kakinya ada lagi. Aduh, jejak kakinya ada ini, Bro. Mana nih ronggot? Ya, nah, terkunci. Terkunci. Anit secret code to open. Secret kodenya apa? Gitu loh. gak tahu kita. Aduh, berarti ini kosong. Kosong. nggak ada kan? Oke. Okay secret kode of... kita sembunyi dulu nggak ada juga orangnya buat apa sembunyi aduh oke di sini lagi kita coba lihat tuh du dudu -du -du. kita bakal uh... wanjir oh bercanda oh bercanda oh, aduh kehalang uh lari-lari lari, lari, lari. sah nggak ada orang di belakang wadah oh, masih wadah oh, masih lari suhu oh nggak ada orang di belakang jadi kita terus lari saja Kok gak ada musiknya ya jeng jeng jeng jeng jeng <laughs> Kok gak ada musiknya ini ya by the way Ini masih ngejar apakah kagak dah Masih ngajar si nenek Aduh aduh Aduh pokoknya nih ya ini ya aduh Kita terus lari saja dia lebih lama daripada kita ya Gak kayak granny Larinya kayak kunyok Oh udah gak ada oh, Udah gak ada Ini kan yang tadi Hop, Gak ada ini nggak bisa diambil nih kaleng ini ya, nggak bisa. De. Oke ini satu. Dimana dia? Wanjir! Babala, lari lagi, lari lagi. Oke kita bisa drop ini ya. Ya bisa drop ini. Drop. Masih ngejar lagi, masih ngejar, da -da -da -da. Da -da -da udah selesai kita bisa makan ini nah tuh buang aduh kita minta temen sama si food tadi aja deh oke okay. kita ambil saja lanjut oh, uh, mana lu wah, gak bisa kita lempar ya lempar makanan siapa tahu dia bisa makan aduh nggak bisa juga gimana ini ya kawan-kawan aduh udah day tiga ya kan aduh hari ketiga udah kita aduh gimana ini aduh oh dia makin banyak ya tulisannya ya I am Billy Jonas I am going to be good oke okay. udah rada pincang saya ya dipukulin lagi di dikurung sini lagi dikurung sini lagi udah pincang pincang ya kan udah nggak ada bisa apa-apa kita explore lantai duanya lagi wajir oh, ampun ampun ampun ampun ampun, ampun. Nampun, ampun, ampun, ampun, ampun Sembunyi dulu Sembunyi dulu Gak bisa sembunyi kok Lu, Lari Lari Canda oh, Anjir Masih ada Masih ada Kita naik Oh tuh masih ada tadi ya Footnya kita ya Oh please lah Please ah, ah. Mana nih Jalan Semunya semunya. Oh my god. Oh my god. Semunyi dulu lah. Dek dekan lagi. Oh my god, kelihatan ya? Jangan ketahuan please. Lu nggak tahu gua di sini tadi, coy. Aduh, please lah. Please lah, coy. Lu nggak tahu tadi gua di sini. Adel. Oke, okay, nggak tahu beneran dia ya, Kang Yon. Oke, padahal langsung saja gua stop dan ini dia cara download Den Denan ini secara gratis ya, Kang Yon. Ini dia. Oke begini caranya ya kawan-kawan semuanya, gampang sekali. Di sini gue udah berada di Nox Di Nox ini, di sini sudah ada aplikasi yaitu 9 apps atau 9 apps ya kawan-kawan semuanya. Kalian bisa download, uh, linknya ada di deskripsi. Langsung saja di, di deskripsi sudah gue cantumkan ya. Ini dia. silahkan kalian download dulu di websitenya. Ini tidak ada di Playstore. Udah gue cek tadi ya. Dan apabila kalian sudah mendownload, langsung saja diinstal ya kawan-kawan semuanya. Oke sudah diinstal. Langsung kita buka. Nah begini dia hasilnya tadi sudah kita buka ya kan ini kok ada Indonesian Idol dan di sini sudah ada ini kalau kalian sudah di sini ya di aplikasi NFT nya sini langsung saja kalian klik di sini terus kalian klik di sini denannya nah denannya tulis langsung Klik pencarian tadi, langsung ada nih. Langsung diklik unduh ya, karena gue udah mempunyai aplikasinya, jadi gue gak perlu unduh lagi. Kalian langsung saja klik unduh, dan kalian sudah mempunyai dengan biarawati itu secara gratis, ya, kawan-kawan semuanya. Oke, begitu saja caranya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Terima kasih. Oke, okay, lanjut kembali. Udah tadi ya, kalian tahu caranya? Silahkan dicoba masing-masing di account masing-masing, ya, kawan-kawan. Dan oke, okay, mantap sekali mohon di like video ini ya kawan-kawan kalau kalian udah tahu caranya ya kan? apa nih yang apa sih dibakar kayak gini ya oh, cocok dah bisa bisa oh bisa dibuka bisa dibuka dan kosong bodoh amat nipu kali kau oke okay, kita bisa bersembunyi sini ya oke okay, gue setting dulu bentar Ada orangnya Ternyata ya Nggak bisa juga Kita di atas itu ya Aduh Ini udah dive -oh. I have to leave Di school Oh ini sekolahan Betul Betul Ini di sekolahan Dan kita langsung saja Uh, uh cepat banget Loh kok cepat jalannya ya Tadi kayak pincang gitu loh. Wajar Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Sama kita Halo, WhatsApp, Halo, WhatsApp, lalu WhatsApp. Oke, kita balap kita. kerja lembut ini gak bisa diapa-apain. Wadah lagi, anjay, anjay, ada lagi jodoh. Waduh, waduh, aduh, waduh, waduh, waduh, waduh, maju maju maju, Oke, okay, kita bakal naik ke atas ini lagi ya Kita bakal naik, naik, naik, naik, naik, naik Kita bakal explore tempat yang lainnya lagi Tadi kita udah ke... Udah kemana? Gak bisa Ini otomatis Aduh, oh, ada harus Yang kita gerakkan ini Sini nggak ada apa-apa Harus cepat, ini dah Ada, gitar, gitar Bodoh, bodoh, bodoh Gak ada apapun dan buntu terima kasih paman di sini di sini buntu ada geluduk geluduk dia datangkah dia datangkah oh my god gimana gitu ya aduh gimana lari ya aduh kalau dia kesini mati dah gua nggak ada lagi lo, Apa tadi? Ada yang bisa di... Oh, WANJIR Gua jatuh, jatuh WANJIR oh, uh oh, ANJIR TUTUP Ah, oh, tetap ketahuan Tetap ketahuan Tadi ada... Oke... Okay berarti kita ini lanjut lagi the last day aduh berarti cuma lima hari ya kawan-kawan aduh tulisannya I'm to be you have to be good to be good to be good you have to be good to be good to be good to be good oke okay, kita harus menjadi lebih baik lagi kita harus kita tahu fungsinya tadi apa fungsi dari screen-nya tadi siapa ini lo banjir Wah kok nggak bilang-bilang datang ya? Oh nggak bilang-bilang datang Datang nggak bilang-bilang Aduh, Masih ngikutin ya? Masih ngikutin? Oh masih ngikutin Merosot juga paman Aduh adu, adu, adu, adu. aduh aduh aduh aduh Lari lari lari lari Lari lari Gak bisa bro. Sumpah dah ini Fungsinya tadi buat apa? Oh, ini nih. Harus diperbaiki nih. Nih, nih, nih Samuanya nih. Wah. Parah loh Nah oh, itu ada pintu lagi. Aduh, enggak ngelihat, please. Enggak ngelihat. Oh my god. Oh my lord. Enggak ngelihat. Please, jangan lihat Jangan ngelihat. Oke, okay, dia enggak ngelihat. Dia kagak lihat. Oke, okay, dia masuk ke sana lagi. Gue mau ke sana tadi ya. itu di depan itu ada pit. Yeah! gua gerak ya. Harusnya gua enggak gerak ya, kawan-kawan. Oke, berarti dia bisa dengar katanya tadi ya di awal ya. Aduh, harusnya kita diam aja tadi. Ah. Aduh, ini kita dibawa kemana nih? Oh, kita digantung. Wah, dia mau lagi. Buat apa gitu loh anjir. Itu sekolahan, tapi kecil sekolahnya kawan-kawan. Ini mungkin les-lesan ini ya. Bukan sekolahan. Oke, okay, kawan-kawan. Sekian dulu video pada hari. Denganya kalau kalian suka. Silahkan klik tombol like-nya. Nanti gua bakal ngelanjutin video ini. Kalau like-nya sampai 500 lebih, ya kawan-kawan. Sampai 500 lebih. Kalau kalian bisa mencukupi 500 like lebih bakal gua lanjutin dan bakal kita bisa keluar dari dengan ini ya kawan-kawan. Bagaimanakah keseruan video selanjutnya sampai jangan lupa di-subscribe channel ini ya kawan-kawan bagi yang belum subscribe biar kalian tahu kalau gua update video. Sampai jumpa di video selanjutnya dan penengok-penengok yang kiriman semoga timbang. Salam Rizki buat